Guys, welcome back to my channel. Bersama aku dan yang kedua temanku, orang ketiga bakal nyusul karena lagi AFK atau orang. Kita lanjutin gameplay dari di Bro Galaxy. Game susah, hai tuh harnya kita bakal itemenin sama Duki dan Kailif. Yey. Loading-nya lama, noob. Para Silif mata itemif. Nah, uh, tim hade <tose> Ini kita gitu speedrun-annya <squid> aja <tose> ouais? Sampai ya. Sampai cuma 200 moh pas doang. Gas 1 km di bawah tanah sih, mantep Aduh ngelag. Senara so so, apa sih ini? Fosil. Ambil nitra dulu ya. Bebas bebas. Em si be itunya. Gue. Mau asal dapat mana aja. Fosil dari robot, eh, dari the robot, dari tulang. Boleh, ngaruh tulangnya nih. Oh, ini fosil, ya, tadi udah aku katakan. Mana ya, fosil tadi? bentuknya tuh aneh. I found a gold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 Wadik, ih, baik, cacing gelut. Gendut, habis anak kelas ini, terus dia ngapain? Gue lempar grappling anjir, ini kayak gue. Ah, resource doang. Hari oh tidak, gitu. ada suara petir anjir gede banget. Iya petir. Oh, really Ungguar sih. Tiap hari hujan nih. Lu biasa. Wih dalam banget ini. Ayan, mulanya sama tidak? Jadi, dipanggil panggil gue. Ya. Ini jalannya lama. Oh, ini health. Oh, ini Wally Song, mati Donkey, come Donkey dong. Ya gak salah sih. kan juga, emang keredaian sih, anak keredaian. Lama <tis> jalan. Ini nih, nih, nih, nih, nih, nih, fossil nih, like, nih, Tuh nih, lagi nih, dia nih, Oh nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, To loot, I'm not so proud about it. I find a fossil and get a rock and not so proud about it. Ara, there ada aja anjir. <manyang> Tadi masuk udah dambil kan? Udah udah. Malling ini naik datang nih. Mau store lu ke simulia. Rock and, rock and Stone, everyone! Rock and Stone! Ollie. To the belly! Ya yeah, yeah, ada yang gede, Leaf. Shoot it! Grenade! Pencet itu gitu gimana sih? What? More kite sama fossil nih. Yeah? I found some more kite!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 Not good. <tuk> Kalian over here. Kalian nggak guys kalau misalnya aku bunuh begini. Nanti truffle, cacing, marah kena Siapa tahu ada yang Vega. Lanjut. Oh, sorry <tuk> Oih, mulai sini. Mulai. Ini jalan nih. Ini tutup. Posko lagi. Kejalan yang tadi coba nih belakang. Oh, I God dammit, there's a pebble in moibu Si penjauhin Sanda bisa juga di Mas bom Wih What the hell? Kok bomil? Kok eh? <laughs> oh, gitu sih? Oh, bisa, bisa. bomnya bukan granit, lur, jadinya Hahaha <laughs> ya, tahu? gue udah tau. Bomber, anjir. tau apa anjir Duh, oh gak ada thriller gini nih Apalah Bisa lewat Ini apa, anjir? Oh, Kaya ya. nembak. God, God, God Ada yang gede. You oh, seriously need to Big swarm. lu di atas sini my on the bloody spice Tadi mana spotnya? Di bawahnya, jir. pergi di bawah ya Oi morta aneh. Oh shit. Retreat, retreat. Join aja, yang nah, tadi hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Empat hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ini Nitra lagi, banyak Jadi, gua ini buat shortcut Kita sih, ngebel muka apa-apa, bentar S**t, kebal Apa nih, Bismor, Baruka? Kenapa, Jan? Ini gua buat shortcut Iya, yang jadi yang Yang fosil, nih klik-klik kanan properties, di targetnya tambahin itu tuh disable modding iya udah itu, terus udah langsung jalanin aja X-nya -e. x dari yang short tadi iya, oh bukan bukan yang open mode but... yeah, tadi bukan eh, bukan, ini yang short tadi tiba baik market woi banyak uh, parah marketnya Ntar gue mau ngisi ini dulu, amuk lu sini, ngumpul. ngumpul udah, udah, yes. oh, di mana? Di mana ya? <laughs> Bingung. udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, Pinter bisa ganti, kan? Kalau nggak besok kan ganti. Binti, ya. cuma jadi levelnya level kartu lain. Ik ikut yeah, ke yang selain hmm, oh, iya. ya. Oh, iya, oh, iya. Got sip here. Good work. oh jatuh. Jangan jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa. Ini e, bener sih de. Ini siapa? Ricky Anjing. Get more ammo. Need to Udah. Market sama sudah. Tapi masih banyak Bang. kalau mau diambil. di atas masih ada banyak orang. <tuk> Si Chandra juga udah mau join tuh? Ya udah ya, langsung balik. Tanggasi supply pod. Ikutin. Eh supply pot lagi. Kuti. Ikutin dia. Jangan bercar. Dah, aku jadi mau mobil Oke. Okay. Di kemana ini, Doctor? Kode nggak gerak. Agar. Drone arrived. Mule is returning to Nah, udah, aman punggung. Nah, di atas mulai aja udah aman aja. Wih. lanjut. Masih semua yang penting lewatin aja Ah shit Mana? Masuk mulai Babi mulainya uh, I Gimana cara naik ya anjir? Dadah gue mati Masih <tis> sih bisa jalan tapi kayaknya naik loading. Yang loading, nah, kayak, mau, apa, lagi loading Sama yang nge-lertan Lo kayak ga Lagi bekaya hidrol Hai, hai, hai, dia kan sebab bisa pakai itu. Refleks, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, siapa ini? Kok dikel gimana cakal gunanya pulang dulu, ini udah bahaya pulang. sakit banget. Ah, tiga menit oh. Ah, uh, uh, uh, um. eh, nyampe, Dir. ready again. lapa mati sih? Uh. Apa ya? kiri kanan. Ih, sih, sih, itu pending enggak? Eh, kanan bukan yang ini tuh. Wait, gun. Adalah enggak tahu nih weapon beda-beda. Enggak pencet eh ya, PS. Jadi kasih obat. weapon beda-beda. Disiram air suci Chan itu, Chan. Obat. Oke, yang kiri Chan, yang kanan enggak bisa. Oh, iya, nggak Tapi gua naik. Oh iya, iya, nggak nyampe. Oke, sip, mantap. Itu nempel gitu, nempel kekapan. sesuai job ya, apa? Apa? Yang tadi itu Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Beda Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Apa? Kalian tiga mah ini platform anjir penetrasi uh. ya? Iya, bolong-bolong ini. penetrasi. Kesukaan lo kan, cer? Sesuai dengan jop yang. ini ada penetrasi bukan bocil. Hengki. <laughs> bisa bikin flying fire bisa cukup di mana sih pade kemana ini siapa ikutin sampai panahnya ini jamnya ada giling giling ikutin panah ikutin simulennya masih kayak bendera-bendera gitu kan, bisa buat numpuk apa nama, nama juga apa? ya tadi gue bendera solo. Ten seconds. ya. Aku, Aku boros ini mah. One, eh, ditinggal kita Wah, Itu siapa <laughs> <Distraction> <laughs> Eh, gua belum datang Gua juga ditinggal anjir Kami yeah. ya yeah. Dadah Komplir, tapi cuma satu orang ya Cuma berdua Iya, jatoh dong Jatoh anjing, tepak <laughs> Nah, gitu. Cian, drama ini belum ngerti ya? Kamu tiba-tiba lu masuk, udah, udah, udah, Aduh, udah, udah, udah, udah, misi udah, udah, udah, It's It's you have claimable perk points at the KPI terminal. KPI di mana nih? Oh Employee notification tuh? Bang your heads at the big thing that sucks uh, dance monkeys Auto insertion sequence initiated on the drop part oh, udah semua kah? kita lanjut misi selanjutnya wait wait gua lihat-lihat dulu oke okay. okay, caranya mana tata. sih? Okay, yang pakai topi ya? Yeah. iya yeah, gua pakai topi kuding oke okay, si kylev yang We starting Oke. Okay. track. Oke, okay, bahan apa itu? Aduh gila, trek lebar get... anjir. Gravity recalibration completed. Launch control reports foreign in the launch tube. Gedebat, anjir. You apa dulu dok? Ya, mana di sini lo nggak petir? Eeeeee... Uh, S**t... Uuuuung um, mbak... Ada aja main jauh... Gila hujan terus... Lagi di sini... Di sini mah nggak ada apa-apa... Oh iya... Beda-beda ini, beda planet Berarti ga ada, ga ada event berarti, boong Ip ga yuk I ain't got all day, let's leave, I'm gonna die <laughs> Gimana caranya duduk itu? Nggak bisa Lidih doang Kita lihat siapa yang menang hari ini, loading Ini balapan loading. Balapan loading. Iya, kan? Riki parah banget. Iya. Nah. Canda lebih kenceng dibanding lu fan. <gject> iya lah. Buat aku Dedek. Kita mm. gua kan sediakan ya dasa. <laughs> Mau bisa dengar apa apa? Hormon ini di in sini.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 ini apa? ini bagi hasil atau gimana goldnya? oh itu Death True bareng-bareng Death warna biru cuy iya, warna biru kayak kite ya? beda lebih muda lagi jangan-jangan kalo udah dapetin pak, ini mineralnya nih panggil C panggil tim molly Pompjack <laughs> Ini <laughs> <laughs> <laughs> Oh gila, Man, mana sih molly Ini, ya? ini meninggal Man, gue datang Gue sih? Gue sih? Oh, apa gue anjir Lu di, di tempat yang gacun? Disini, minum minum minum oh minum, minum Here, <laughs> get <laughs> Oh, Kamer pokoknya, sana liquid itu ya, ada liquid well. penetrasi beach nih nih nih nih nih this, ya, baru mau nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih Tau oh, kemana? Engga, enggak bawa katanya Engga bawa Tapi ini kita ada pipeline nih, lihat-lihat Bisa maksudnya menarik Dua kipa Gimana pek kipa? Engga ada ini hanya, ini enggak ada petunjuknya anjir Ini apa anjir, bikin apa nih? Topologi surat, tapi lu Belum deposit langsung ininya bukan? Ke mesinnya bukan? Atau gimana? Ini bukan? Oh, sekali sih konekin kemana? <SILENCIO> iya tuh, kayaknya bener, deposit. Oh iya, connect tiga play. Oh, jadi ini bahannya gitu, bahan bakarnya gitu. tuh gue, oh, gue kekinian aja, gila Jangan, <SILENCIO> enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Enggak. Oh, bisa sih. Eh, <SILENCIO> oh, <SILENCIO> oh sih, <SILENCIO> bisa. Oh, gak si, si. <SILENCIO> oh, kan, cuy, dik, <SILENCIO> disitu <nge> banyak. <SILENCIO> Okay. Enak ya. Jangan lu, dopalnya taruh mana mineralnya? Taruh di itu, tengah-tengah tadi. Kalau di mesin nih, ini ada mesinnya. Pump Jack requested and is Pump Jack. Kok masih gak... Aduh, petirnya. Mas. I can't kok, aku mati. Dimana Fendi? Bingung. Atau Fendi? Lalu di mana? Pokoknya sebelah gua ada itu aja, di storm. Ya kalau enggak ada tuh nggak ada batas waktunya ya. Oh, konekin ke yang kayak ginian nih ada mesinnya. Kak, kayak ada kak kak kak. Oke. Ah. Rotating. You looted. Yeah, ini pakai sih? nggak menegal gini apa karena belum gua update? enggak ya. di sampaie cuy. tempat. oh bisa bisa. tahu kalau penuhnya gimana? oh iya ada itu. je tep galah je tep. ada di bawah juga. gimana cara ke atasnya cuy? ini sini ada jalan baru. Kan. Kok bisa gitu sih anjir. What the hell? Ketiri, ketiri. Connect repair pipelines. Udah udah udah udah 3 Belum, belum ini satu, satu lagi nih. Ini dimana cara Ini. Request accepted. Satu onward. lagi sini nih. Oh, mental aja Satu lagi di atas ini nih. Pipe Thanks. There's Oh. Wow. apa? Ah. Nah. One pipeline completed. Oh, ini ya. Yeah. connected to refinery. Okay. the hell Here, have a in the dear mantap sih main roller coaster there are very useful in combat scenario nggak ada opsi buat itu apa biar kelihatan gitu itu siapa siapa tap aling enable dan kopi kopi nggak lalu apa aling skinnya teman-teman kita so animation so base counter oh ya nggak ada cuy sudah connect semua pipeline nih tapi kenapa ya kau amortagus ada itunya kah levernya? Cool Belain kah? Bahan bakarnya belum penuh oh, kali? Oh, pipeline nya gimana? Lo baru nyambungin, bukan belum bikin pipeline nya? Gimana caranya? Di mana sih lo? Asoy beige. Ini pipeline nya dinyangkut di you laut. Know. Waduh, doin. Oh siap siap bos ini bukan entahnya di mana emang gak usah emang gak usah chat di game eh? ah bro ini lo nggak sedang ngarep apa-apa hujan gede loh oh my god kedoknya ya. atau ada naira tuh di atas buka lu ah, hancurin gak ada di mana tau pipeline nya gue ya? pile gua aja pipeline nya PUSET DEH, KENAPA GUA TADDI Big Swarm tadi? tuh barengan ayo, ngumpul Ngumpul di tengah-tengahnya tuh, tengah-tengahnya kayak raket Ih ada musuh baru, ada baru, baru Api kayaknya, elemennya Tuh kan rada kancer gila Diling dalat. Wow, mati ya, Oh, hmm. Tidak ada di atas. Kebaklah sentriku Anjing <Tanye> banyak banget dua, dua. Tapi <aja> mesti izin <tari> <tari> kaya ini <tari> kayak kaya, kaya si sentri buat si, Iya kan. Berarti lu baru sama tadi Amo Amo ya. Kita habis ya. ya, Ada gua ada Udah enggak tahu, kan? enggak tahu ini baru loh misi kayak gini oh, ah itu kenapa gua? Gugeleng lu, bantu <laughs> taipot What the ada bisa bangunin ngga? Gua lebih di atas Udah udah udah udah oh, Udah Wah, mana suplepotnya? ini bawahnya sudah ya. deh sudah beres semua nih. Kampanye pertama aja kan. Kampak kuat apa coba ini. Yeah. Ini pada nyangkut yeah, ini man, man. digali dulu coba. Mana yang mana? Tuh, tuh tuh tuh tuh belakangnya tuh yang yang masih biru biru gini masih masih bisa. Itu jangan digali bohong. tambuh dalam <laughs> belakangnya doang tuh yang nah, yang ya ada ya, ya, ya, ya, ya, gitu udah ya, ya, ya, ya, ya. gitu. nah, gua buat buat pipeline Oh udah yeah. Tapi, yeah. Refinery refinery nol -nya? Oh udah mulai tuh capacity Be warned, the noise will draw in the locals so stay on your toes and do what you can to protect and maintain the equipment I'm got company, incoming swarm approaching you I'm Nitra, I'm It's what the dog? sequence at 25% All systems running at 100 No want them more! Malfunction along the pipeline oh, Maintenance crew, to work What's the problem? Oh, where oh this is there's, there's Oh, there's a botox! Oh, there's a botox! Oh, it's a botox! Oh, it's a the botox? What's the botox? Oh, ini banyak. Teteh did a shitty job now it's laba, iya, Ayo, mencar, mencar. Gua jaga yang di atas nih. Ini banyak, ada yang bocor Ini yang Ini enggak Ini ada Ini ada ayo, ada jaga yang di Ini nih Ini ada ada ada Ini Ini yang Gua bawa Oh, ini sih, ini mana nggak ada masuk. Bagus, nggak ada itu yang ketiga. Masih belum dibenerin. Oh, aneh. digigit laba-laba, hancur sibuk. kagancuk anjir. Duh, toping banget. You fixed the problem. Everything gua apa ya? mana jam? bisa siapa sih? Tanda atau ada yang yeah yeah Pipeline functional again Oh yes a right. we, we still have malfunctions in the citizens <laughs> back to the space This pipeline is fixed But you need to clear all malfunctions in order for the refinery to run saya dengan Pak Udah, udah, udah. lu. Wah, sedikit. Pump tumbuh The You need to maintain them. ada yang gede. Paket ya. satu jauh jauh jatuh dari atas batu jatuh dari atas mati mati di mana ketusuk gue tusuk <laughs> Oke, okay, thank you. White dia. Anjir tuh muduk mulu, dah. <laughs> Oke, oh. yang merah-merah itu deh. Merah-merah bom She said you there. My god. Mati spare kembung, guys, gue. belakangnya. <laughs> <laughs> oh, termati gua. Tempat tengah Saat setelah Gloria disini, dan kap춰 dia mulai seperti kapten. Kalau begitu. Serang punya kop dahulu merah. tuh, Anjir rusak banget sih ini gila Ini apa anjir Baru Nyongguk okay, Udah beres tuh misi. Can we go back now Ada yang gede Ini hey, lagi manggil To orbit. We're sending in the dropper to so, Hang tight. This is the supply. Where is supply? Where is it in the He's minutes. So... Yeah. Oh. Oh. di mana drop Tahu di mana <tuk> oh, oh, sana karena. Dia copy nomor Dia nyetop. Ah Dan udah, udah aman. One sentry guys ya. Bye, itu apa? jadi nah, <laughs> <sial. Siapanya>? <coughs> <pangis, t> <laughs> ketinggalan jangan jemir ini mantap sukses hehehe <laughs> rusuh Rusu oh. kelabang Wih, selamat semua ntar Ini udah sempat lagi ya, nih, speed lah. Hmm. Apa nih naik-naik oh, level? Punya gitu. perpungtinya itu? itu gimana? Wow, oh. ting ting ting ting. Oh. Ah, P A O apa serib coba update dulu, update, update dulu. sih, itu dulu kayaknya. pemadam kebakaran, eh, itu apa sih, yang batunya miru kayak batu? Just update. Tactus gitu like bentuknya. Hmm. Oh ini ga ada tahu. nih, yang, yang biru, terus ada pinknya Iya, ya, ada orang orangnya Atau ada di mana itu? Nggak tahu. Nah, belum ngerti Nggak bisa upgrade ini itu, belum pada ada materialnya Recalibration of gravity is commencing Hold on, gua ga? lagi, Aduh, <gambil> habis pencetapan sih? Grafiti Iya Agen Tuh, kalau misalnya ada yang ketinggalan, tetap ke bawah kan? Kebawah, bawah, tetap. Cuma itu mah worth it, doang. Bawa. Ayo, sih, balapan, balapan, gila, speed transformer, balapan, ya. performa anjir. Nanti, kalau main pasmo lagi, terus nanya siapa yang lemot, Bawa. si Vindi. Emang pindah maka Agar lah loading dia malah Heheheheh Padahal udah bagu ganti tuan lu Apa yang maka Apoyah Wih bentar bentar extra more kite Extra minute faster please Ini faster please bukan Itu apaan? Oh shit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 Ayo, jangan drill. Wow, nggak drill, ini, drill jalan nih. pencet pencetep, jerak, tap, tap. Lihat, di depan ada ruangan tuh. Oke. Eh, kenapa ada dog? Bukan, bukan, bukan kebukanan si toy. Ini, mana? Lihat arahnya sini, sini. Loe ngulaman, sih? Sini. Mana? Ini ya. Eh. Ter. Udah apa? bisa. itu. Ya? Oh, bisa. Anjir, dua yeah. menit, oh, aja <laughs> <it at> <laughs> hazard bonus? Yeah, oh okay, oh yeah, <laughs> <laughs> udah, noted, Ya udah merah-merah nyala <laughs> jangan ditembak. Apa ini? God wipe out masuk... ah, dimana masuk, ini? Suketan, ilang, eh, bagus. Time, oh ini tempat ini, kau oh, gagal Maka sakit. Oh jadi kita ulang lagi yang tadi. Long, long, <tip> <tip> sih gue lupa? Sih. <tip> Come on, you lazy bastards. We've got <tip> <tip> kebodohan anjir biasanya <tip> <tip> <tip> <tip> Abis gitu wipe out oh, <tip> masih <mampu. tip> salah Oke, okay, let's go. Cobaan kedua. Yeah, I forgot my lunch box. <laughs> ini, ya, bom lagi Chan. Hey, Ing <laughs> tempatnya beda. Gimana kan? Bring it back, boys. Red sugar, red sugar buat darah. Nih nih Chan bener nih depan ini ada bolong. Nih ya, ini kan? Oh, tapi tapi rada ke bawah juga, bolongnya lurus ke bawah. Nah, gitu, ada gitu. Nih, ini buat health nih Buat health. Nih. Nih. Oh, no, no, no, no, no, no, Come here. Itu yang tadi, bukan? bukan, deh. bukan <laughs> ben, ben Ah sakit banget anjir. gila. Iya. Yeah. Oh gitu ya. ya. Sakit banget oh, itu ya. gila. Tadi belakang lo ada beberapa apa? Right Nih yang darah ini ada sugar. Dan buat nandain barang kayak mineralnya ini pecah yeah. tuh quickly. Yes. Nah, yes. Nice. Ih ada, ada naga, <laughs> ada, ada kelapa Kapan, itu, apa, bisa mati Anjir, Oh, mati Cari weak spot, nigger apa ya, ini tuh kroopa? Oh, ini yang itu kan? Oh beda, Eh iya, Kertehatan itu dia nyari more kropok. Itu buat itu nyamot, itu dek. upgrade weapon oh oke, okay, good ambil tenang. Semuanya dapet sama. Oh, itu yang nggak ada, nggak ada ini andalannya ya? Di kantor terakhir ya? Oh. Ini bakar gua. Shit. <laughs> Taulah kalau bakar-bakar kita gitu ulah siapa aja Ya, <laughs> arcade. Go for, go for. Bang, yuk mulaiin dulu, Sis, mulai. Eh, di depan sini ada ada ada lorongan kan. Mana, mana? Eh. Oh, Kok tanah tanah gitu berarti ada jalan kan? Dulu saya kan, iya, kiri dikit, CP aja ini. Kenapa dapet? Oke, nih apa gold nih? Go, go, wow, anjir go, apa? awas yang di depan yang yang tadi iya <laughs> awas awas go, oh, go, Awas awesome. Tuh, damage nya mantep tuh Eh itu ada yang Oh itu penjaga tadi, salah penjaga Itu ada Nitra atau Nitra? Awas boy Geloh, geloh Itu apa sih yang yang meledak itu namanya? Nggak tau <tronk> mulai sini mulai kita sugar nih mulai mulai itu satu orang doang apa masing-masing semua semua satu tim satu <tronk> uh, jadi mulai? kita barengan jadi kalau manggil gue panggil dia ngikut ke yang paling baru ya bang. order nih gua depan tuh dia di bawah ada bom parah anjir. Di yang gede coy, ada bosnya ada ada ada ini, ada, ada, ada binatang terbang. Wah anjir bos. Oh iya mata-matanya itu. Anjirnya itu cepat. Sudah turun. belakang eh belakang banyak yang terbang terbangan Tahan lu, tahan lu. Oh iya anjir. Banyak kebelabatan sih. Anjir, gue Gets, mati. Tadi kenapa tahu? Besar ya? Itu laba-laba kecil aja. Bye jangan muter namanya besar. Bakar semua. Ini masih sih laba kecil. Oh, eh, oh itu. tadi hey, laba-laba kecil Iya iya. Uh. Laba-laba kecilnya pasti <tuk> <tuk> pasti yang gede. Iya ada yang gede lagi tuh. Oh, Hive ya jadi kayak Hive gitu ya. Eh. Jangan lu, jangan lu buat siapin dua kayak apa? Rock and Watch out! Ini play. Anjir, pada mati. Uh, Bentar, Ada yang gede, ada yang gede. Oh my god, nih wajib itu yang gendir bisa melobak kampen ih sakitnya kan mundur kok <laughs> oh, susah oh <laughs> my god apakah hari ini? Mulai jadi, aku mulai jadi kayak gtpo aja deh enggak <laughs> <laughs> ada hmm. dificulti emang yang empat ya tadi ya tarik gua kampen Sebenernya sih memang, memang setelah hal tapi Ya begitulah Coba difficulty 3 deh turunin dikit Dua aja anjir, ngapain tiga Dua mah, lama naik nih Tadi dapat Bisa tadi yang eh, tak, tapi yang tadi dapet, masih masih lihat, kan? Tahu, yang baru saja saya lihat, ada yang baru saja saya lihat, yang baru saja yang baru yang baru saja saya lihat, ada yang baru saja saya modification buat apa? Coba Dada ditinggal, behind, oh siapa? You know, Dadah. Siapa siapa? Dada, dia tau siapa? senjata siapa? sih, gue buka tadi Mulai dia tau, gue tuh. artinya? dia tau, dia tau. Dia dealer Oke, percobaan 3. I'm too young to yeah, yeah, yeah. Ada suami itu, tahan dulu deh. Jangan yeah, langsung. Yeah, Jangan langsung. langsung. Yeah. Hmm, yang belakang, dari belakang yeah. tuh banyak. What the fuck, ini mission. lagi nih? <laughs> Jamur penting gak? Tahu? ini? Oh, ini god woi ada god no oh, wih, wih, apa itu? ngayang? oh, itu oh. nya ayo molly, molly eh, siapa ini namanya ini? molly molly, <tuk> oh, molly gue ada Ket full Muli. Tuh mulai ada Nih, gua ada foto Guys, are you blind? Look over here Are you blind? Ada kaga mana ini? Look over here <coughs> Bam. Gua. Sini kayaknya, tapi Ada itunya ya Bisa di ini saja? Gua baka gak? bisa ya? Let there ya Extra more kind Tapi bisa disapalin sih di depan lagi. Droping lu nge bolong baling Naga <susur> spin, Esa. Itu tapi segi. Apa sih? Habis <laughs> sih. <laughs> Absen anjing. Di situ juga banyak timnya. Bentok jalannya kita. Gitu. Out mana, Kai? Mun sini gak ada apa-apa atas tuh lihat gak tap atas mana ya? Um. Gue yang mana sih? Lo yang oh, warna itu? Lo kuning chan, gua hijau. Atas tuh itu ada hijau-hijau tuh. Apa ya? Coba liat atas di chan. Ini nih nih, nih. Dimana? bolongin sini nih. Pada di mana itu? Atas, gua, gua merah. Ah, it's into and nooks and Sini dulu, ke tengah dulu tadi, ke tempat yang tadi Oh tempat tadi okay. Oh man, oh. this ain't what I signed up for And here I Ya, situ Ini, kata eh Chan kelebihan Chan ke bawahan bawah, bawah uh dikit, -huh. itu bawah kiri, pas ini, awas ki awas ki, oi, F enak. buat itu Chan, ah, um. uh, itu itu ledakin dakin uh. lu dakin oh, lu, man. oh, apa dakin? <tuk> apa? iya ih sakit nah, ini sakit anjir itu red sugar itu. <tuk> tuh. Tuh, ungu mana tadi ungu-ungu tuh <tuk> gil, pit, Baru tuh gerti You want some more? Redge-nya kah? Udah Udah Udah Udah Gelap banget anjir sugar, let's uh, Flares up. Flares up. gila, bisa ngelompat kampak, ini kampak Malay, netra, netra, netra, dulu si mollynya dah, where oh is where is that damn you, Eh, dadah. Papaan, papaan, Oh, sakit, coy. Ketan, Amir, Ini. Oleh. Eh, defend, oh, defend. Oleh oh, Eh, nah. defend, defend, defend. Aduh, bakat. Mas, oh. ada nih, itu? Eh, dia apa tadi kayak di di One sentry gun, ready oh. What's your fire moron, ah. your fire, moron ah. katanya Nih, nih, nih, nih, nih Ini tadi, event position Masuk banyak itu nya Udah nih. Uh. ini banyak nitra banget. <tuk> Anyone oh My god, tempat apaan <tuk> nih? Ini market nih, market. Lokal, lokal. Tadi lu gua lagi ngeload Mordek. Panggil gue mulainya oh, gitu. tuh. Panggil lu. Aku ada, cuy. Ada sesuatu yang sekalian liat Gimana itu? Kenapa tuh? Mau Apa? Ya? team sama Egat. Beternya ikutin Eh, Be defend, defend. Oh, web, web. Ken di mana? Jangan nyebar. Jangan jangan mencar mau depan ya Praetorian baru lagi berarti oh ini yang gede Anjir. banyak ya? Nggak. aduh nyudah ini main api banget <laughs> Danau Zoid ada indikator timingnya aja, juga gak tau Jadi gua udah gak mau pegang, gak anjir, oke oke oke oke Kau oh, malah buka itu sih, kereta ini kayaknya bego. Alhamdulillah, mati. sih gua ada, ada itu gua gede, gua gede. Oh nggak butuh belakang belakang, belakang belakang belakang belakang belakang. belakang, belakang, belakang, belakang, belakang. <tuk> Ambul, tahan mulai tahan. Nah, oh bisa dilepas ya, <tuk> 35. Oh shit, lari, lari. <tutuk> yang gede yeah, yeah. Iya ini gua di. tetap udah udah apa-apa ini, jadi buru bunuh itu mereka lagi. Oh. ini gua kena dari tembok itu. <laughs> yeah. Edan. chan jauhin ya, Chan. Tadi ada ada yeah. Eh mati semua itu. Wow. Down. Don't leave me. <laughs> <laughs> semangat kirim tungguin nanti. Tunggu. Dia mati terbakin aja kan Nice Fast gun, ya eh, itu bau baunya, baunya dulu itu Masih dulu guys, iya yeah. Masih hidup nice. Thank you Gila, kaya lagi kalau dulu vloggas ya. Uh. Oh, abis nih, oh, I needed that. Mana uh. nah, Supply, supply di habis. Itu bersama apa? Dingambil ada bersama itu ah, ada empat orang satu paling cari nitra dulu ya ini nitra apa oh. hmm. tadi gua udah masuk satu di mana ya ava oh. ya Atau bangsat, eh, jadi kemana sih? Oh, ini nih, tadi gue disini, eh, eh, warteg, helah salah jalan. Oh, gua nembek noli aja anjing <laughs> Bisa nembek kan? gue Bisa Kalian pernah dimana sih? Nah, try dikit sekali Nih, Chan, bolong nih Panggil, panggil, panggil mollinya ya Anjir <laughs> Nah, miring lu jatuh <laughs> <laughs> Gege. <laughs> ya ya ya, kalau bolongan enggak. Ya. Mana? Mana bolongan? Di daerah sini. Ke bawahan. Ke bawah ya. Ini ada musuh anjir. Tambah musuh. Waktu paksang. Oh, oh yeah. Get ready, team. Horde of gliver swimmers heading your way. Get your stomping boots on. Yep. Hell! Oh, no! there here Molly, come here chala main ait kithe Denggede, gede Oh, nomor gede Kamu meninggal. Wah, benar-benar. the team. Go, go. banget. Wit, masih oh, di masih? Ah, nutup. Uh. Mati deh. Oh, wit masih ada di pantat. Iya, langsung hancur loh. Piren nih. Dia meledak. Buset. Oh, nih dia nglogin anak juga, bukan? Mana oh, anak kecil dia? Gila ya, ini sih genus separah Bunuh dulu, bunuh dulu, spending jadi dekoy Awas, kena Dia ya, banyak anak kecil loh. Aku pengen, aku pengen Thank you pen. Ah, oh, shiit oh, nita habis sih gue uh, super kayak lu kan Bersama kan kalian semua Emang, emang lu pake nita-nitaan gitu ya Belum kita udah habis research. Is here, apa anda? One side, one side. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Anjir tahu nyelip-nyelip orang Lu Bilang Eh, ada apa anjing emo. Ah mau gue bisa anjir yang gede ama yang kecil. Halo. Ust. Kita belum belum belum bisa manggil itu, belum bisa manggil supply. Ya udah. kurang nitra. Oh. Emang eh, guys udah pakai nitra. Moli. Iya supply buat pakai 80 nitra. Bisa lagi manggil kalau ada nitra nih. Si molinya, molih go PNB kalau gitu. makan, makan, makan misalnya kita deposit, ke dalam Molly, lu bisa... Eh, Molly! iya, iya apaan? Dan lu? Iiii... <tos> Kau bisa nembak ya, duit? banyak banget! Tadi gua bukannya pakai Miner, nih Jangan ya, borok main, lain arak, arak, arak, arak, Kenapa tuh? Gantian aja, ke? Itu mana sih nyembaknya? nyebaknya? Tato Thank you Nih, arak Arak ada, <laughs> oh gua deposit ini terakhir alam mulai, lu bisa mengganggu supply pot gak? Bisa Oh yaudah Mana mulainya? Emang.. emang gak gak disupply-supplyin? Gue mau disupplyin semua apa ya? Nggak, gue tunggu 4 dulu baru gue suplain. Anjay oh, Yuk panggil lu, tuh supply lu, kok gak mampus sih ada wave lagi oh, Udah tuh? Oh, gue bisa panggil? Cetipin Oh, bisa gitu. Kamu gue dan para doranya sih. Seb tuang, ambil lu sok-sok. Grabbing perlu lu ambil lagi ya, seratus persen aja lu mah udah cukup. Kau lu penting. Buat buat lawan wave selanjutnya kan lu ganer. Ambil dua kali ya. Banyak kan? Ini bolong jen mau bazir? Seratus persen dari itu, Dino. Sini sini Jan Jep. Datang Panggilnya mulai aja, ke okay, Mabisa, okay, ya bu, atas. Oke. bisa miring. Naik platform. Itu naik yang kuning guning, udah. Mm -hmm. Nih, yoi. Awas. Mm -hmm. Awas ada yang kecil. Mana, -mana? Let be Kau kecil langsung mana. What the hell? What <laughs> <hit. laughs> <laughs> <It's me. you're laughs> the hell? They don't scare me. you Mars <laughs> one! you shooting at me? You're you <laughs> yeah. oh, gonna kill him. Come <laughs> Kau jatuh mati enggak kan? enggak tapi indaganya yang eh, betul ya? oh, udah pulang nih apa udah pulang nih? Nice. ini masih ada ini? Oh, oke okay, juga mantap nih Siapa ada kropa ada kropa itu mencet ya bang? mana <tongan> sih itu lokasihnya? kok di atas anjir. Kok apa tadi? kropa kropa Wo defend. Drop defend dulu sini. The... Drop out Ih, sakit, oi. Gimana atas, Dik? ikut ke bendera aja. Bendera hidup, ada kan nyala. Rasa gua hal ini kok misalnya gua enggak deposit. Itu tinggal di sini. Iya itu lah. Ya. enggak. Yah. Enggaklah kalau belum di deposit mah. Farming Penny White. Jangan jangan masuk ke dalam rumah dulu. Eh itu tuh. Rumah. Tunggu sama Penny aja dunia. Ayo guys. Gua punya grafengok, cancongok enggak tahu nyebak kemana ntar Kamu ah, GOBLOK jatuh. emang tadi mau parkur anjir <tius> <tius> <tius <tius> <tius> Ketua, tuh aja, deh bolong ya kan udah yakin banget Wah. <tuneaan> <kotoh> Sequence. <what? fight> <tuneaan> <meng> <tuneaan> <tuneaan> <enggak>, masuk. Nice. Tiga korban anjir. Ya, xp berbeda sama ya Dapat berapa tuh doang tapi kayaknya gila dah satu empat satu dapet berapa oh, itu satu dua berubah savage operation Uh, I'll iya, gitu. upgrade, upgrade dulu, ya, ya, ya, ya. I'll upgrade dulu, ya, ya. udah kebuka tadi. Tetep. Ya udah, coba. Assignment board tuh, bentar. Unlock weapon. Ah, selama lama levelnya, ada ranknya. Iya, masih masih, masih pada kelok. High velocity runs increase the cooling rate and cooldown Apa the cooling. yang itu ion nih anjir butuh banget kan. Mhm. Oh, <laughs> Yuk. deh. Oh, shop, ada shop Nice, let's see. Oh, cuma ini yang doang, kosmetik ya, shop ya. Mm hmm. Oh, tiap. Oh, tiap. Tiap. Tiap. Tiap. Tiap skillnya ternyata nggak bisa pakai semua itu modification-nya. Iya, emang pilih satu dari tiap mobil mobil satu dari. Itu. Goblok gua e. nol semuanya, anjing. Goblok. Nah. <laughs> Oh, aduh, aduh, aduh, stupid sekali Udah, terus setengah jam gue drop, drop sequence initiating seatbelts gak? when enemy kaya bangunya kaya bangunya kaya bangunya eh di tinggal gua kapret hold on fiabia kita akan nyatakan thank you udah nonton jangan lupa like, komen, subscribe dan tinggalkan komen yang bagus bye